Woi. liang Teman nak. Teman-teman, namun menemukan lubang baru lagi. Ada blut babonnya ya pasti ini. Mudah-mudahan blut babon yang ini apa yang menghuni lubang gua ini. Tuh teman-teman sudah ada perlawanan liatin nah. oke tarik salit Ilmuwan Moa ah, eh badak segala ah, maunya eh lubang gede, sih ya, ya. uh jauh-jauh tuh ikat Oh badak oi Ilmuwan moal. Uh segede Lagoon sih ya Uh, sekat tarik terus Uih, Kak Dio weh Lebar Eh, Kak Dio Yuk, ya, Om pun Kak Jero saya Aduh Us, uh, mantap teman-teman tuh Kuning Uh, belutnya Luar biasa tarikannya teman-teman Baru pertama ini Kang Dedi narik bluts besar kayak gini. Wih. Luar biasa teman-teman lihatin tuh. Alhamdulillah. Uh. Super teman-teman. Uh. Econ. Babon wuh. Mantap ini blut monster teman-teman ini. Yang susah dipancingnya kayak gini blusnya teman-teman. Baru pertama ini Kang Dedi narik blus besar ini. Uh, mantap gila ini memoster rekor ini teman-teman wush mantep wuh kadi yuk milum kadi yuk di jeroye tuh, orang wush, mantep teman-teman ma. ini baru pertama kali itu kang Dedi mancing belut di lubang yang kayak gini kan kayak gua tapi hasilnya teman-teman lihat tuh wuh ya, yuk Hah? Uh -uh. Kayaknya ini kalau 8 on ada teman-teman. Mantap. Uh, ini mah monster teman-teman. Tuh. Mantap. Uh. Luar biasa ini. Lihat teman-teman tuh. Uh. Gila. Mantap tarikannya teman-teman. Wah. <laughs> ya, buruk Ikeret belut ya, tarikanan luar biasa ya. Aduh. terus mantang ki aku ma ya nyangkut ya, terus nyangkut ki aku ma ya. Okeun, oke lah. Karunya ramalnya naon, naon nanti itu dauhan. Oh, oh. Yang menjadi tuhan menjadi tuh pindah. Dari mana? Keser menjadi tuh dari terluh. Oh, agawe keun tuh, terus bagian uh, so dia, ya, tungguan. Mesok. tungguan 8 menit, uh, 8 ya menit ditarik. Tuh. tuh. Uh. Deh. Uh. Uh. narik nah, nah. oh. oh? De. uh. Tuh. bibirna ya, Tuh. Ya. Bibirnya. Bibirnya. Bibirnya. Tadi lih, kira -kira. Tuh bibirnya kuncul, tuh, Terus. tuh, Ii, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, boleh ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, itu tadi. Adik. Tuh. Itu aplikasinya. ih, apa tuh? Tuh. Kamu nah. um, nggak saking karang keluar kan katempok? Eh? Atung kek, ke, ke, ke, ke, ke alus gitu, nggak hmm? alus gitu? Alus. Nggak huh? lulus sih ya, mah. Uh -huh. Saya so keluar banyak oh. tuh. Oh. Nggak selilus. tuh eh Sabarlah ya. Nongol gitu. Hmm, Jadi gitu bibirnya. Hmm. Tuh. Lumayan, ei. Eh. Lumayan nih, emang bapakmu tadinya? Ah. Uh. Ini bumbu yang sesungguhnya, teman-teman. Tuh, teman-teman tuh. Eh, uh, lumayan, woi. Uh. Yang tadi mau jawab terus baru ini nih. Uh, uh. uh. Anjir, lumayan ya, woi. Uh. Lumayan pisan. Tapi malah yang dagohin. Uh, uh mogok, waduh. Bentar muter alur gitu, ya, kehel, mantep, woi. Uh. Hmm. Uh. Oh, sampai muter Tuh. Uh, adon. Tuh. Ya malah rekayasa, tuh tupuken. Babon itu iya, tuh. Ah. Ejenggeran. Uh. Tapi tadi karena eunteu kurang ya, harus yang oh, tadi ya. hmm. ya lah. Yang huh? dicekel ya, oh, kita eh, Mantap. yang aslinya. Ya. Orang -orang kurang kurang teman-teman tuh. teman-teman. jangan di-skip penonton. Ya. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Anjir, panjang ini. Oh, huh? Uh mantap Woi uy uy Yuh, yang nyekel orang uh, uh. Uh, nah, tapi ya oh, udah guan is teh uh. okay. oh, jenggeran, jenggeran. Ada itu tuh jalan mana tadi bisa diuk Nah, anak, kayak yang nopo, ada jauh sawit tak gitu. Wih, kehilah, kehilah, tak lagi nak tekat kurang mundur. Keilah, okay, okay, kita muter. Kancir, lima asli, eh, dikudu, dikuku mah kendek, tuh kudungnya edit kertas, nail lima saudara. Hah, panjang, panjang banget tuh, teman-teman. Tuh, mantap lima asli banget, betul, oke salam salamnya kang, ini karena belut babon salam, salam banget. ini belut monster ya, mester salam, salam kepada semua rekan-rekan yang hobi mancing belut, terutama kepada ke kang Riri ini, di sekolah kang Riri sudah dapat lagi belut monsternya kang Riri nah, ini targetnya memang ini ya? Ini targetnya memang ini, kita berdua sama kang anto, kang anto, di, di, Daddy, di channel hobi kang dedi sama kang anto di channelnya Anjar metot, mudah-mudahan di spot berikutnya ada keseruan yang lebih besar dari ini dapat kita terus dan jangan lupa di like, comment, subscribe di channelnya Hobi Tanah Bidan. Anya metot pastinya share juga boleh ke sosial media kalian biar kita makin semangat lagi bikin kontennya teman-teman. ini original ini teman-teman hampir 8 on ada ini. salam salam buat keluarga di kampung, buat anak apa? warga tanggamus lah ini tanggamus buat nah, yang hobi mancing belut ah, buat an anak juga apa? yang anak moal uh, eh, nah. eh jangan anak ya iya deh bapak asup oh. youtube deh Mantap, bapak asup youtube ya bagus dong lagado datang balik aku lembihan apa jenggeran nih jenggeran guys nah. tapi panjang kamu kang dikamplehkeun kang kita lihat dari bawah ya teman-teman ya. pas tuh kalau pengen lihat mah ini belut malaysia ini Bukan rekayasa, oh. ini beratnya kira-kira ada 2743 ah, kilometer per jam. Teman-teman, tuh -teman. oh. mantap, panjangnya juga tuh ada 12 on. Ini kumaha panjangnya 12 on? Ini aja panjangnya 12 on <laughs> teh. <12. laughs> aduh, aduh, <laughs> <haya> ya? ah? aduh, Eh, ah. uh, pokoknya kita udah udah uh. jelas tah. Udah penonton mungkin udah bisa ngelihat dengan jelas. Ini penampakannya coba dideketin, Kang. Uh, mantap. Lihat pancingnya sini. Deketin lagi terus. Jadi uh. uh. Nah, pancingnya juga newel. Pancing original ini buatan sendiri uh. ini. Buatan sendiri. Oke, kita uh. closing aja ya. Oke, nanti uh. kita ketemu di ini part 1 ya. Mungkin ini akan tayang di episode pertama yang ini. Uh. Nanti kita ketemu lagi di part 2, teman-teman. Oke, okay, pokoknya ikuti terus gimana keseruannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Salam satu hobi, ah, mantap! Oke, okay. terima kasih.